Doa pagi, mohon jalan keluar dan kedamaian dalam hidup yang penuh kecemasan. Dalam nama Bapa dan Putara dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang berlimpah dalam belas kasihan dan kebenaran, di pagi hari ini kami berdoa dan mohon belas kasihan-Mu dan berikanlah kami kekuatan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam hidup kami Ya Yesus kami percaya akan dalamnya cinta dan kasih sayangmu Kami percaya engkau akan turut campur dalam segala bagian dalam kehidupan kami Oleh karena itu kami berdoa dan memohon agar engkau yang memegang kendali penuh atas hidup kami pada pagi hari ini dan tolong berikanlah kami bimbingan yang kami butuhkan. Ya Yesus, kami membutuhkan jalan keluarmu yang akan membawa kedamaian dan sukacita dalam hidup kami yang penuh dengan kecemasan ini. Kami ingin bebas dari semua itu. Oleh karena itu, Ya Yesus, kami mohon singkirkan semua pikiran dan keadaan yang menakutkan serta buatlah kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kami percaya bahwa engkau akan campur tangan dan membuat hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Dengan rendah hati kami berdoa meminta keajaiban dari surga dan kami mohon bantuanmu meskipun kami tidak pantas mendapatkan bantuanmu. Tetapi tolong berikan kami keajaiban,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 dan menerima kekuatanmu untuk melewati masa-masa sulit ini, ya Yesus. Pada pagi hari ini, kami juga memohon kepadamu agar sepanjang hari ini kami selalu mengandalkanmu dan mengisi pikiran kami dengan pikiran positif dan pikiran yang optimis. Ya Yesus, kami ingin engkau membantu kami, memegang tangan kami, membimbing kami, memimpin kami agar selalu percaya mengikuti langkahmu dan menunjukkan jalan yang benar. Ya Yesus, pagi hari ini sebelum memulai rutinitas kami, kami juga berdoa memohon kepadamu agar engkau memaafkan semua kesalahan yang telah kami lakukan. Karena itu, tolong isi pikiran kami dengan firmanmu, dan lepaskan kami dari keputus asaan. Kami mohon kabulkan doa kami ini yang kami mohonkan di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,